Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, bahan ini akan memberikan tutorial ini sendiri eh, bendril ini. Nih. Ini adalah sepak once agar Ya, agar baharnya seperti ini. Anda bisa lihat Ini untuk kualitasnya sendiri masih terbilang bawah standar ya. Ini bonggol lah. Ini dia cel murah aja 30 ribuan. Ya. Jual tekor. 30 ribuan aja ya. kita jual. Ini hari Hasem, yang ini apa ini? Kurang tahu ini. ini panjangnya sekitar 10 cm ini ini bentuknya gini terus terang aja lampu hidup bagus 30 ribuan aja satunya borongan terserah ini mau diborong terserah kali borong berarti berapa satu dua ribu aja lah nggak apa-apa eh, oh iyalah bener-bener 25, 25 sampai ini harga kehancur. Ya, ini kita jual harga hancur ajalah. Biar cepat ada perputaran barang karena ini mau kulakan lagi. Oke, okay, sebelumnya jangan lupa subscribe dan komennya. Coba ini orderannya ya, 20, 20, 20, 20, ini 20, 20, 5 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, warahmatullahi wabarakatuh